Yasmin Yuliantina Guzman yang populer dengan nama Yesi Guzman seorang aktris senior dan juga politikus Indonesia yang lahir pada tanggal 21 Juli tahun 1962 di Jakarta mengawali karir pada film pertamanya yang berjudul Romi dan Juli di tahun 1974 film dan aktingnya yang paling terkenal adalah film berjudul Puspa Indah Taman hati dan Gita cinta dari SMA yang berduet dengan Rano Karno pada tahun 1979 dan turut melambungkan nama keduanya di industri perfilman tanah air.